Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban di halaman 115 dan 116 Pada mata pelajaran pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti Pada kelas 4 Baik kita langsung saja akan ke halaman 115 dulu Baik di halaman 115 ini Uh, kita diminta untuk mengamati gambar. Kemudian, setelah kita mengamati atau memperhatikan gambar-gambar itu, lalu kita akan mengisi titik-titik yang ada di bawah gambar tersebut sesuai dengan kondisi alam yang ada pada gambar tersebut. Baik, untuk yang pertama, di sini kita melihat para petani hidup di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Kenapa kita bisa dikatakan ini petani? Karena ini sedang membawa cangkul ini membawa, dan ini anak-anak ini sedang membawa sapi. Dan di belakangnya banyak sekali persawahan ya. Jadi untuk mengisi titik-titik ini, adik-adik, maka isinya adalah para petani berada di dataran tinggi. Berikutnya soal yang kedua atau gambar yang kedua di sini. Ada petani yang sedang menanam padi. Nah, petani menanam padi itu di sawah. Jadi, kita akan mengisi titik-titik ini dengan pak tani menanam padi di sawah. Baik. Ya, ini merupakan sambungan dari nomor 3 dan 4. Tadi kan satu dan 2, nah sekarang kita kerjakan nomor 3 dan 4 Nah di nomor 3 adik-adik ada nelayan yang sedang menambatkan perahunya Nah mereka nelayan biasanya akan mencari ikan di pantai atau di laut Nah kalau menambatkan eh, perahu berarti dia di tepi pantai Berarti untuk mengisi titik-titik ini para nelayan menambatkan perahu di tepi Pantai Baik, berikutnya adik-adik yang nomor 4 Di sini ada ikan, kemudian ada gambar terumbu karang Nah, terumbu karang biasanya hidup di laut Berarti di sini titik-titik kita isi dengan Terumbu karang berada di dalam laut menjadi rumah bagi ikan dan hewan laut lainnya Nah ini masih di halaman 115 adik-adik Kita akan mengisi Ayo menjawab ini Jawablah pertanyaan berikut Baik dari soal nomor satu kita akan jawab Ceritakanlah hasil pengamatanmu terhadap lagu desaku Baik kita akan jawab Lagu tersebut menceritakan tentang Desa yang dirindukan tempat ayah dan bunda serta handai tolannya hidup. Oke, soal nomor dua: ceritakan hasil pengamatanmu terhadap gambar-gambar di atas. Baik, kita ceritakan ya. Oke, hasil pengamatan saya, para petani hidup di dataran tinggi dan mereka menanam padi di sawah, serta nelayan yang menambatkan perahu di tepi pantai. Terumbu karang yang hidup di laut dan dimanfaatkan ikan sebagai tempat hidup Soal nomor tiga Diskusikan dengan teman sebangkumu apa saja keindahan alam yang kalian ketahui Baik kita akan jawab ya Keindahan alam yang saya ketahui adalah gunung, pantai, dan bentangan persawahan Soal berikutnya, soal nomor empat. Sudahkah kalian bersyukur atas anugerah alam Indonesia yang diberikan Tuhan? Jawabannya, iya, saya sudah bersyukur. Soal nomor lima, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga alam sebagai wujud dari rasa syukur kepada Tuhan? Jawabannya, cara saya bersyukur yaitu dengan menjaga alam tetap lestari seperti tidak membuang sampah sembarang. Baik itu saja yang dapat kita bahas di halaman 115 dan 116 Berikutnya nanti di video berikutnya akan kita bahas di halaman 118 dan 119 serta 120 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh